Jadi, romanya ini fakiharnya saya nak babi, romanya itu itu siang, itu mesti kayak kakek di fakih ini. Nara kakek jadi goblok berarti, mengenai bobok kakek banget. Watanamu, saumi, utai sempurna naik fosor, saumi Ramadan, bisa takotik fikri, langsung takotik kera. Kolaboralah, waala'ala dina itikuna, humpik yakun, fangis. Kolam anani, nggak gue fakih ini, kita fakih sing lazim. Melang. Pakai iki kita pakai singumum, umum. Hmm. Sing saya sak umum bayar iki nang sing. Umume kiyai sak Indonesia sampe nang manca termasuk Mesir biwe fan donya. Nah nama ning iki sing umum lho. Wa alal dini lan wajib ngantasi wong akeh yutiku nakah ora kuat sopo lagi. Nek diwek elam, du ing saung, wong sing ora kuwasa pasa meneng mergo tuwa utawa mati, iki janten dewe wajib bayar. Ya, Lafif ya itu bagaik, ya. rupanya anak -anak miskin, yaitu, kan? miskin. Mas, miskin orang miskin ya itu nengke manang mau miskin. Masih miskin belum butuh kan, orang miskin singgang bukati KTP, singgang peresmian persmian lurah itu. Nanti kau miskin jarak, miskin kok di top nok. ini miskin lu, kan saja gampang masuk ke di sepeda motor ninja, orderin orang jok top, nggak pernah miskin gua. Mesti miskin ini miskin tenan do ya, orang miskin formal. Miskin formal nah, kan, pakai formal sugar cuma untuk kan, lurah miskin ini miskin formal kan, ini setuju ya? miskin formal kan, miskin formal kan, miskin formal kan, miskin formal kan, miskin formal kan, miskin formal yaitu memberi makan orang miskin miskin formal miskin miskin asli ya, miskin formal asli. miskin formal asli. miskin formal untuk tanda tangan miskin formal Jare Senawi ini. Wadhumiruti domir fi yuti kunawi ing dalam fi yuti kunawi rojiun bani listi hati maring Jadi anahu krono sak temeni fitya musaqat dimun. Iku domir sing dhisik rus batan nang jati. Kemunggal minggu. Wal makna te maknane ini Wa alal dinan dengatase wong akeh ing tikuna kuoso sapa dina, kuoso al fitya sing fitya. Sing dua ka miskin makani wong miskin. Dadi wong wis la tetap aja bayar Fitya aneh kan? orang yang berpohon tetap aja bayar Fitya asal dia ini mampu bayar cuma dari saya awal walmuroh jauh dikaitkan Fitya sama benar-benar so'am saling pakanan so'am so'am so'am so'am so'am so'am aneh kan? enggak maksudnya ayat ini so'am so'am so'am so'am enggak? enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak jadi ayat tinggi di goda wajib zakat fitrah. Tapi boleh lagi dalil. Wong sing mampu zakat fitrah senajan tawes poso tetap wajib bayar fitrah. Ya fitrah itu mana nih saka fitrah dari sana? Boleh. Kak jawab orang tak sopan. Boleh toh? Masih gak lazim toh? Rucat kardemik. Orang sok sopan lagi gerbang aku jujur ke aku. Boleh toh? Ji. Oh alaben kesana. pejabat tadi dipercepat di kantong. Li anna huwa karana satu na <tina> ta'ala gida karo nyebut sapa wa'id menani ulama iki macem-macem. Li anna huwa karana ta'ala gida karo nyebut sapa wa ta'ala heki ala ta'idah. Ya akibal amri sausek perintah disilne gran Kama amara <tina> oleh nyebut oleh merintah non-topo Allah utaala kita kira diri, kelawan, bulan, baleni, ngake-ngake not, jumlah kaget. Anti salah ayat, satu si ayat, asahnya, ketika Anda bermigur. Aku gitu. lama mau aneh wali, dia alasan, dia kubur. Ada di sana itu tuh dia alasan. Sama pil patil kopi, ri koyo, enggan kita patil kopi. Ternyata aneh, Iman Wahyu, ya anu. Aneh. Jadi anehnya di gurunya aneh, ya mela. Tapi aneh, nak wong Soleh, terani luar biasa. Nak wong Kopluk, terani stres jadi. Ada ilmuannya, instin, kata waduh, wong orang ini jenis Tapi kalau gue terus kata waduh, rata waduh, Padahal aja Jajal, itu rata waduh gue terkenal alim alama, wong orang ini jadah, orang-orang -ane, ini bahasanya sendiri Itu lah, alim lah Udah ntar itu aneh-aneh anak kiai goblok Gue ngomong aku, kira-kira orang-orang jadah, stress jadi hoki kane Senawing ya. ayat ini, ayatnya dia ya biaya lagi namanya ketika Ali kemisiamu, kama ketika Allah diamiku, ketika lalang terus ayamam, madu datang terus jatuh, ya, wali tuk milo, wali tukap biru woha, alamah heket. Wali tukap biru rumah non, alasannya masuk akal. Setelah perintah wajibnya puasa, kan ayat ditutup dengan wali tukap biru woha, alamah supaya kalian membaca takbir kepada Allah, membaca takbir itu setelah puasa selesai apa enggak? Selasih. Kalau selesai disuruh baca takbir, jadi takbir rotulaih maka setelah selesai juga diwajibkan bayar fidyah. udah <tion> ya. <tion> ya, iya, iya. Tapi setelah ketemu, nah ini masuk akal sih. Pesra sih tuannya Ya, jadi kan waalaikum ya tadi kan rentetan paket perintah poso. Perintah poso itu ditutup dua. Setelah selesai kosong Satu, tiga, dua, takbir. Karena ayatnya ditutup wali takbiruoha alam asya. Makanya kata beliau, Kama ta'ala bitakbiru Akibal ayat yang Maksudnya ayat kedua dari ayat tentang tua, orang, orang kedua dari surat Baqoror. Dari Bocok Maksudnya ayat kedua contoh tema. Sosok mau ayat pertama kan ya, yaudah gini aman, itu kita ahli komunis. Ya, ayat kedua mulai ayah aman, <tik> maju jatuh <-jau. tik> sama abang. Itu mutung ya, gua gak abang-abang. Lapin terpintar ya, kurang tahun. Tapi hampir lapin terus ini dia ini banget. <tik> <tik> tapi rapor gua ini seneng lah, tapi takutkan loh. Kalau mau coba, gua ini. <tik> daripada di masa akal sih, gyo? Bisa. Gyo, Bisa. jadi Allah pertama ngelirikkan putika alaihumus ya terus ditutup jadi Allah menutup puasa dengan satu fitnya dengan memerintahkan takbiratul e, ayat asania As jadi maksudnya dari tema Allah? paso surat. Korono mukulaid. kita pula hari pas. Kado budane be sing haram untuk al harim azzamin, wong sing nopo atau loros yang berat, gak usah boso, tapi dikentin apapun Iya Atau si bu gulon rasin, ibu gulon juga sering ngak cinta sebut Ibu bulan pun gak boso biasanya dia Kadang ngurus kino kita fit dia boso Sekali gak boso, dia pulau kentin apapun Karena logikanya ragi, meskipun nanti kemungkinan sehat Dan bisa kotor karena ulama-ulama itu, untuk yang sepuh gak usah dibayangkan seperti itu Untuk yang sepuh itu gak perlu dibayangkan apa seperti itu, kecuali nom, 0, oh, ini kan nom, misalnya paspul-paspul lorok ya tetap asumsinya nanti bisa, kodoh. kan kemungkinan sehat lagi kan tinggi ya, menurut anis, sebar kan udah sehat ngomong loroknya, kok rapisik, kok asli ini no. <laughs> pesikis kan mpd diin biasa ini kan udah jelas, kok sering acoti bodoh, kok kok loh, kok aku sering disawani, um, bingung-bingung ini kok sehat, lalu tau mikir dulu Ya, oke, usus habis, mesin tercerita cerita macam-macam, roro kasus, kasus. ekonomi. Roh. Tapi ya, belorok, gede kafaro tuh, so. mulang ora, Wali ora, opo kafaro ilara. Wali ora, opo kafaro ilara. ora, opo kafaro ilara. Wali ora, Tapi rasa dulu, Biasa. <tik> <tik> maksudnya dilan, ya boi, Mau, dilan, ya boi, mau paling efektif kan? Kafaro paling efektif kan? Kafaro paling efektif kan? paling efektif kan? Kafaro paling efektif kan? Kafaro paling efektif kan? Kafaro paling efektif kan? Kafaro paling efektif kan? Kafaro untuk um, so anu, <tangan> sekolah <tuk tangan> kan nololoro keren, tinggi liwak ya, serok istighfar ya istighfar. Jauh-jauh mumpung mulai nggak jadi udah tinggi Jadi ya wobul istighfar di tiban loloro malah gitu ya. <tuk tangan> nah, aku loloro, reganya Lutang, lucu kulog ya okay, gitu loh. Nah, kan pun itu pulau Gentino kok. Susuaga agak ini, ini aku kamu orang mau sih tapi sih,